Sebetulnya saya membela semua umat islam itu ahlil jannah Karena saya ini ibarat marketing Kalau orang Kristen itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama bapak di surga Jadi kampanye itu menarik sekali Sementara kita sudah kiai, sudah imam masjid, sudah ulama Masih aja dikhawatirkan suul khotimah Ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah <laughs> makanya saya bilang pokoknya semua orang mu'min itu ahlu dan karena memang asli asli hadisnya seperti itu mangkolalalal, wadahkolal, bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin wataknya itu pesimis, kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya, terus akan akan masuk surga itu susahnya bukan main. Nah itu saya tidak setuju karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama bapa di surga.